Wah, boxnya kayak mirip-mirip sama -mirip brand yang kondang nih. Udah, Minah Son, Welcome back on channel Math Watch. Well, welcome back everyone. Kali ini gue akan review lagi salah satu brand yang dulu sebetulnya cukup jarang karena belum banyak masuk sini but then belum lama ini ternyata kita berhasil masukin dia dan I'm so excited dan gue pengen share sama kalian ini dia boxnya kayak gini oke, okay, jam apa yang ada di dalam stay tune ya oke okay, ini ya tadi yang bakal aku mau bahas di video kali ini Langsung kita buka aja ya Oke okay. One And then Wah Boxnya kayak mirip-mirip sama -mirip Brand yang kondang nih ntar ya Agar ribet dikit Oke okay. Udah bisa lihat kan Brand apa ini Mungkin beberapa dari kalian Udah ada yang tahu. Oke okay. Kayak mirip Submariner sebelah deh Wah modelnya juga Submariner tapi Oke okay deh Kita langsung aja Pembahasan ke jamnya ya Ini sebetulnya bukan warna yang Favorit buat gua, Tapi it's okay Karena yang gue favoritin lagi Gak on hands Jadinya ini yang lagi on hands Wah petaknya taknya juga mirip Oke ini adalah salah satu model uh, jam model diver yang mungkin udah cukup nggak uh, asing ya modelnya Submariner dan kita semua hampir semua tahu biasanya nyandang nama Submariners itu dari brand apa dan kebetulan ini emang gue bisa bilang ini home much sih ya brand ini adalah brand Invicta Dulu gue pernah punya yang Two Tones Tapi udah melayang entah kemana, and then sekarang gue ketemu lagi Oke, okay, overall brand ini sih cukup oke okay ya Cukup worth to buy, karena harganya juga Buset, untuk quality kayak gini lu gak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam sih Hanya sekitar 1,8 sampai 2, lah lu udah dapat model Submariner kayak gini Solid stainless steel, diameternya juga nggak terlalu oversize, pas banget di tangan. Dan brandnya sebetulnya juga bukan brand yang baru-baru banget ya, sebetulnya ini udah lumayan brand lama. Dan dia sebetulnya sectionnya banyak banget. Kalau gue lihat sih uh, tampilannya juga oke, okay, cuma mungkin yang kurang di sini kalau menghilang itu cuman lumnya. Biasanya kalian kalau Suka jam diver, itu kan pastinya suka lum. Ya, paling di sini yang kurang cuman lum aja sih, karena di sini indeks markernya itu kecil-kecil banget. Setelah uh, gua tes juga nyala sih, tetap nyala tapi tipis. Ya, wajar lah dengan harga segitu, tapi udah cukup oke. Okay. Dan ini dari semua yang ada di dalam dial ini yang paling uh, terang sih, cuman hands sama lumipip-nya dan ini juga ada rotating bezel ya rotating bezel-nya ini 120 clicks and little bit tight, agak ketat banget tapi it's okay bracelet masih dengan uh, clasp ya terus ada locknya di sini untuk backcase nya dia exhibition Modelnya atau sitru backcase untuk movementnya dia automatic dengan fitur manual winding buat ngisi power reserve sama hack. Jadi, kalau kalian lagi di posisi setting, jarum detiknya akan berhenti. Itu yang dinamakan dengan dan untuk mesinnya sendiri pakai apa mungkin berapa kalian udah nggak asing lagi sama yang namanya NH35 ya dari Jepang yang pasti buatannya Hattori kalian pasti tau lah buat penggemar jam NH35 itu mesin dari siapa, diproduksi oleh siapa, pasti kalian udah tahu. so buat kalian yang suka model klasik Submariner tapi nggak mau rogoh kocek dalam-dalam banget dan yang pasti males beli KW ini gue rekomendasiin banget. Warnanya ada banyak sebetulnya, ada yang two tones, ada yang blue dial, ada yang black dial, two tones gold, atau yang full gold, anything. Dan dia ada dua versi, yang ini kebetulan ada kode di belakangnya itu OB, OB itu maksudnya adalah original bezel, ya, atau mungkin old bezel dibilangnya dan ada varian lain yang desainnya Invicta sendiri dia bezelnya nggak bentuknya bergerigi kayak gini sih lebih alus lagi oke okay, buat kalian yang suka sama ini kebetulan masih ready tapi dengan stok yang terbatas mungkin kalian bisa langsung on the way ke website kita langsung aja buat searching Invicta ya namanya oh iya yeah. dan untuk kalian ya aku rekomendasiin juga aku mention buat kalian yang suka jam Big size atau oversize di Invicta ini juga banyak Invicta yang ada di web kita aku informasiin itu masih sebagian kecil Karena Invicta itu sebetulnya kalau mau dimasukin banyak Banyak banget modelnya Bisa dibilang dia adalah jam yang Tiap harinya selalu ada model baru Sebanyak apa gua gak bisa ngitung Tapi yang Suka oversize, yang suka submariner dengan Budget gak terlalu mahal Ini rekomendasi Aku rekomendasiin banget buat kalian Oke okay, gimana tadi Semua yang gue review Lumayan menarik kan Terus ada salah satu yang Reminder buat kalian Kali mungkin dulu listnya Atau wishlistnya ada yang kelewat Mumpung masih ada ya Oh ya kalau kamu mau uh, Selalu ikutin review-review Atau mungkin info terbaru dari kita Silahkan subscribe Uh, channel kita terus, jangan lupa stay tune. Always cek website kita, biasanya ada promo-promo menarik, terus ada promo dadakan, biasanya juga terus sama update-update item-item yang terbaru yang mungkin kebetulan kalian cari. And then cek juga aplikasi kita terus. Oke, okay. selamat berburu and see you on the next review. Bye!